udah dilihat noh kayak garis-garis. Kalau orang mau mati kan ada garis-garisnya guys ya. Nah, tuh. Itu. Itu dia. Jurus all in gak bakal salah. Santai aja. Tuh. Andai kata ini garis pas orang mati keren banget sih, estetik. nggak mungkin turun kalau kayak gini pasti naik. Karena tadi kita habis turun terus naik sekarang. Hati-hati. Nah, kan udah mulai kelihatan tuh. Nih. Ha, nah, kan ketarik semua. Habis ini kita all in diturun. Karena ini udah udah naik dia. Tapi kopling saya sih turun sini. Kita lihat dulu bentar. Kita lihat dulu ada sedetik. Udah kelihatan pola-polanya kan, kan kelihatan tar, polanya boleh kakek merah di tengah koin di samping yang penting sikatannya tiga gitu kan baru kita gas di sini kita alintur ya guys ya ini udah kelamaan kita nah, kita buat turun ini yang nonton gue usah komentar komen dilarang nah ini bentar lagi turun nih tenang aja nggak bakal lama lagi malah naik tapi apa itu gertakan biasa leon emang suka gertak lagi turun nih, turun nih, turun nih, turun nih, turun nih, turun. Nah, keretakan yang sangat mantap, turun, lah, turun, turun dong ya. Kali nggak turun, malah naik. Sepertinya kita akan los ini, tapi kita berserah aja. Kita tahu kan, ada jackpot, jackpot lagi yang akan terlihat. Kayaknya sini rungkat sih, salah dugaan kita. Wah, nggak turun sini guys ya. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, ketarik semua ini. Wah, waduh, cuma narik berapa biji, wah nggak menarik ala Allah, dikit guys. Kita al ini turun lagi guys ya. Jangan sampai enggak ini bakal turun sih soalnya ini. rilisannya bakal turun. Abaikan itu suara-suara yang berisik bisik itu emang kayak gitu emang. Ah, apa backsound? terus mari kita lihat lagi penampakannya apakah ada penampakan penampakan jackpot lagi kita ini poin kita udah di masih di 9870 ya apa kita akan naik ke 10 lagi guys kembali kepada modal utama lagi ini sih bakal turun sih ini nggak mungkin kalau nggak turun kalau nggak turun pokoknya jembat kembar nanti tak buat kembar lagi bisa ini kayaknya nggak bakal nggak bakal kalah sih ini menang tenang aja woi siap siap woi apa saya bilang apa saya bilang woi siap menangan kita raih lagi turun sudah sekarang kita naik lagi guys kita all-in di pola naik pola naik yang penting jangan nyampe ada angka 31 satu ya di situ itu awi kok benar oh, tuh kan. <tuk> jangan masang di QQ yang keluar twin twin jangan tetap pasang seri kita guys ini kemungkinan bakal naik sih ini kalau nggak naik pokoknya